Oke, okay, teman-teman. Sedikit memperbaiki bug yang tadi yang di awal kita lihat selalu muncul dua planet ya. Um, untuk memperbaiki bug itu, yang saya lakukan adalah saya menambahkan di game handler sebuah variable uh, public ya, uh, destination planet. Jika nilainya true, maka kita boleh spawn planet tujuan ya, kalau nilainya true tapi kalau nilainya false, maka kita tidak bakal spawn planet tujuan. Nah, ini harusnya ada getter setternya, karena saya ingin akses di tempat lain, tapi silakan Anda buat sendiri nanti. Nah, kapan destination planetnya bernilai false? Dia akan bernilai false pada saat spawn new planetnya kita panggil, maka destination planetnya bernilai akan kita set jadi false. Sehingga pemanggilan kedua spawn new planet, tidak akan menciptakan planet baru dan akan malah meriten, meriten nol ya seperti ini di bagian spawn planet. Kemudian di bagian start kita set dulu destination planetnya. Ini nggak usah harusnya. Nah kita panggil start ini normal. Kemudian di bagian player handler kapan destination planetnya di kembali jadi true diperbolehkan, yakni pada saat kameranya stop bergerak. Jadi pada saat kameranya berhenti bergerak, di, kita panggil game handlernya si ini untuk memanggil destination planet menjadi true sehingga kita diperbolehkan spawn planet baru. Oke? Okay? Nah, sekarang kita akan melanjutkan, teman-teman, bahwa ke game yang kita buat planetnya monoton ya, itu itu aja terus. Jadi kita nggak bisa apa mengganti planet baru. Nah, caranya bagaimana ya untuk mengganti planet baru? Pertama-tama, kita mesti um, menyiapkan uh, folder resource. Ya. Nanti lewat program, kita bisa akses folder resource ini dan kita bisa memilih uh, art baru atau gambar baru yang akan digunakan untuk mereplace spread yang sudah ada. oke? Okay. Tapi syaratnya adalah Anda mem mesti membuat folder yang bernama resource. Caranya adalah Anda klik kanan aset ini, kemudian show in explorer. Oke, okay, saya ulangi ya. Jadi, klik kanan pada folder Asset, Show in Explorer, ya, uh, kemudian double-klik, masuk ke dalam, nah, Anda bisa create new folder bernama resources. Oke, okay. mungkin Anda bertanya, kenapa kita tidak melakukan langsung di, di sini, ya? Kan di sini juga bisa create folder, ya? Uh, karena jawabannya, saya ingin mengkopas beberapa gambar dengan cepat, ya. Kalau di sini lebih cepat, Uh, dari planet, ya, Anda masuk ke folder planet, kemudian planet and background, Anda kopas, ada select satu-satu, oke, okay. uh, semua, kecuali galaksi ya, semua PNG planet ini, saya akan, oke, okay, saya akan pelan-pelan kopas semua, space-nya nggak usah, storm-sun-nya nggak usah, what the nggak usah hanya ini aja, yang ada kata planetnya semua saya copy paste copy paste masukkan ke dalam resource control v oke okay. balik lagi ke unity di sini kita akan um, melihat nah berapa beberapa planet sudah masuk ke dalamnya nah sekarang kita akan merandom nih merandom tampilan planet sesuai dengan nama namanya nih ya kita balik lagi ke game handler di bagian spawn new planet di bagian sini kita akan merandom tampilannya. Oke, okay. siapkan daftarnya dulu. Nah, ini dia, list of string, my list, new list of string. Oke, okay. kita akan masukkan satu persatu uh, apa namanya nama planetnya. Oke. Okay ini saya sudah siapkan di ini ya di Notepad jadi saya tinggal mengcopy paste teman-teman bisa pause video ini oke ini saya copy paste programnya dulu uh, seperti ini silahkan di pause nah um, kalau sudah anda bisa melihat bahwa nama-nama ini ini adalah nama-nama yang uh, ada di file resource ini jadi ini uh, saya harus sama persis ya sehingga uh, kita bisa acak ya ambil acak dari 0 sampai 7, entah apa yang muncul kemudian programnya untuk mengganti apa namanya uh, aset yang ada ya oke okay. kita bisa akses melalui newplanet dot get component uh, renderer sprite renderer, seperti ini, oke, okay. .sprite sama dengan resources, ini mengacu ke folder resource tadi, .load, ya ini folder khusus yang, yang, uh, yang dikenali oleh Unity, ya, jadi jangan salah ketik ketika membuat folder ini, dan folder khusus ini kita bisa akses menggunakan kelasnya, resource.load, Kemudian di sini kita bisa masukkan uh, nama ya, nama filenya tanpa perlu ini ya nama uh, apa namanya extensionnya sesuai dengan indeksnya i gitu ya. Oke, okay, ada dua parameter, yakni uh, yang mau di load ini tipenya apa? Type of sprite. Oke, okay. kemudian kita casting menjadi sprite seperti ini teman-teman ya. Jadi uh, ini adalah program untuk load uh, gambar dari folder resource ya dan anda tidak perlu ngasih uh, extension di belakangnya otomatis dikenali oleh unity dan uh, kemudian dijadikan sebagai sprite kemudian di set sebagai sprite renderer. Oke okay, kita coba simpan kemudian kita coba langsung aja di Play teman-teman. Ya, nah ini kan uh, skinnya berubah ya sesuai dengan random yang tadi kita punya oops Oke. Okay. Nah berubah lagi. Ya. Oke okay, langkah berikutnya adalah uh, saya ingin mengeset uh, galaxy ya menggunakan apa namanya ini? Uh, Galaxy PNG, kalau nggak salah namanya. Space PNG, sorry, space PNG di sini akan saya gunakan sebagai latar belakang. Caranya bagaimana ya? Kita harus memastikan bahwa uh, gambar space ini tidak berubah ketika kameranya bergerak. Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama, kita harus punya sebuah kanvas, teman-teman. Jadi, uh, kalian create kanvas dulu. Canvas. kemudian di dalamnya, kita tambahkan image, image UI, image, nah seperti ini, kemudian di bagian renderannya, di source image-nya, Anda bisa akses space, space ini, oke, okay. double klik. nah selesai, Kemudian mungkin uh, terlalu kecil, ya. Yeah. Space-nya terlalu kecil, kita akan coba besarin, teman-teman. Iya, iya, iya, iya, ya seperti ini ya Nah oke okay. setnya no eh sorry satu ya setnya satu Oke okay. kemudian langkah berikutnya adalah uh, Anda klik canvas, fast kemudian Anda klik render mode nya kita ganti dengan screen space kamera, kemudian kita drag and drop main kameranya ke layar, ya yes. dengan demikian kita punya background space saya play, ya seperti ini, teman-teman, kan kita jump, nah um, si background space akan melekat di kamera, gitu ya, jadi dia tidak akan hilang ya, ketika kameranya move kemudian jika Anda amati ada semacam bug ya, muncul di bawah you are trying to read input using the unity engine input class, but you have switch active input handling to input system package in player setting ini gara-gara kita drag and drop canvas oke, okay. untuk benarnya Anda tinggal klik event system, kemudian kita tinggal mengganti input system yang klasiknya unity, diganti dengan package-nya input sistem yang kita punya oke okay. um, ada banyak pengecekan di tapi nanti akan saya bahas uh, saya akan coba cek uh, di play dulu, maka errornya muncul atau tidak nah errornya sudah hilang oke okay. nah dengan demikian um, selesai sudah uh, game kita, nah sekarang kita ingin agar gamenya bisa dimainkan di uh, android, oke okay. Nah, video selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menjalankan game ini di handphone masing-masing.